Saudara sekalian Akhirnya kami berhasil untuk Memandung Ke atas liang kuburan ini Melalui tangan yang telah tersedia Beginilah keadaan Di dalam liang kuburan ini Dimana telah terdapat Tiga jenazah Yang dimakamkan sebelumnya Yaitu nenek Puan Mangasa Lorero Nenek Uang Dina Lona Londong Allo, dan paman kami Uang M.T. Alorero. Liang kuburan ini tidak boleh dibuka, kecuali akan ada jenazah yang diisi. Seperti saat ini, sedang dilakukan persiapan untuk mem memasukkan jenazah dari Tante kami, Uang Damaris Parasa, yang sebentar lagi akan dimakamkan di liang ini liang ini berada di atas ketinggian kurang lebih 30 meter dari permukaan tanah yang merupakan batu cadas dan proses pembuatannya adalah melalui pemahatan dengan memakan waktu kurang lebih 3 bulan nampak pada tampilan gambar ini persiapan-persiapan terakhir untuk proses menaikkan jenazah ke dalam liang kuburan kondisi liang kuburan yang berada di ketinggian 30 meter menjadi kesulitan tersendiri untuk menaikkan atau memakamkan jenazah ini dan pada layar tampak Iring-iringan pengusung jenazah telah memaksuki kompleks pemakaman keluarga di Disuaya sangatlah Saudara Proses pengusungan jenazah di Tanah Toraja Tidak seperti di daerah lain Yang dilakukan secara senyap namun di wilayah Kanatoraja ini pengusungan jenazah itu dilakukan dengan teriakan-teriakan Kasatoraja dan tampak para pengusung jenazah walaupun lelah tapi mereka tetap bersemangat untuk mengarak jenazah bahkan terkadang disertai dengan candaan-candaan untuk menyemangati satu dengan yang lain Baiklah saudara sekalian Kita ikuti saja Gambar yang telah kami Ambil pada kesempatan ini Dan semoga Dari gambar Visual ini Anda dapat melihat Bagaimana kondisi Prosesi memakamkan jenazah di atas ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Kita saksikan. de una de ada no, no, no. no, berapa? No <lifespan> sandi, sandi, eh bisa berkeliling apa yang lagi, lagi apa? kiri kiri kiri Hiri kiri cepat dikaranglah ke sini lagi lagi ana dia lagi. Lagi. ya sih, ya Oh, oh, oh.